Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Semoga pada siang hari ini Kita diberi kemudahan Di dalam menerima pelajaran Perangkat lunak aplikasi keuangan Oke Nah pada pertemuan kita hari ini Kita akan coba mempraktikkan Bagaimana penggunaan Rumus di dalam membangun sistem akuntansi. Oke, itu suara apa? Itu coba, itu yang apa namanya yang kayak suara musik. Coba dimatikan dulu. Oke, baik. Oh, sebelum kita mulai, semuanya sudah ready ya? Komputer sama laptopnya ya. oke okay, sudah, kalau begitu Bapak akan coba share keterkaitan materi kita praktikum pada siang hari ini oke okay, sudah, sudah terlihat? belum? oke okay. okay. like. baik uh, untuk tabel-tabelnya pertama perhatikan Oke, perhatikan langkah-langkah kita dalam membuat sistem akuntansi yang dibantu dengan Microsoft Excel. Oke, kenapa? Kenapa? Coba yang kondusif. Oke, tolong diperhatikan ya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam membangun sistem akuntansi dengan bantuan Microsoft Excel yang pertama adalah. Okay, tolong dulu semu semuanya di apa halo halo halo tolong dimatikan dulu itu apa mikrofonnya tolong semua mikrofon dimatikan halo Halo tolong semua mikrofonnya dimatikan Tolong dimute, dimute Kebiar kita kondusinya belajar ini Oke sudah dimatikan semua mikrofonnya Oke kalau gitu kita, kita lanjut ya bisa dilanjut Bisa kita lanjut Oke okay, baik. Oke, okay, tolong yang kondusif ya. Karena praktikum kita hari ini ada kaitannya besok dengan apa soal di prak UTS, soal di UTS. Tolong diperhatikan. Oke. Okay. Langkah-langkah di dalam membuat sistem akuntansi khususnya akuntansi keuangan dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel yang pertama kita harus menyiapkan master akun dulu. Master akun ini adalah nama-nama akun yang akan kita gunakan, oke? Okay? Nama-nama akun yang akan kita gunakan beserta saldo-saldonya jika ada. Ini yang pertama. Yang kedua, menyiapkan master buku bantu jika ada. Yang pertama adalah master buku bantu piutang. Dimana master buku bantu piutang ini adalah rincian dari piutang. Halo, tolong dimatikan dulu mikrofonnya itu. Oke. Yang kedua adalah menyiapkan master buku bantu piutang. Jika ada pelanggan-pelanggan yang membeli secara kredit. Seperti di contoh ini bahwa total piutang perusahaan kepada pelanggan adalah 181.500. Ini pasti sama dengan yang ada di saldo awal daripada piutang. Kalau kita lihat di sini piutangnya adalah 181.500 juta usaha. Jadi 181 ini rinciannya kepada Mirako Digital 104, Panorama Foto adalah 77. Okay. Yang selanjutnya adalah menyiapkan daftar saldo hutang. Di mana di sini perusahaan memiliki hutang kepada PT Nicole sebesar 196 juta. Ini kalau di jumlah akan sama nilainya dengan yang ada di neraca saldo yaitu piutang dagang di sini 196 juta sama nilainya. Oke. Okay. Demikian juga halnya dengan persediaan. Persediaan nilainya 891 juta terdiri dari ni koong15 dengan nilainya 292 yang kemudian ni02537 ni0361 secara total 8891. Nah di sini juga akan sama. Artinya persediaan di sini akan sama nilainya adalah 891600. Jadi 81900 ini 891600 ini rinciannya adalah ini barang-barangnya. Oke sampai di sini. Nah. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal umum. Nah, ini jurnal umum yang akan kita gunakan. Coba dicek jurnal umum Anda apakah sama tabelnya dengan apa yang Bapak buat. Halo? Coba dicek jurnal Oke. Okay. Sama ya. Oke, okay, baik. Nah, setelah kita membuat membuat jurnal umum, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi nama-nama akun. Yang ada di kolom keterangan, atau keterangan di sini, adalah boleh kita katakan nama akun. Oke, okay. nah, kalau seandainya bapak mau nanya nih, ini masih terkait dengan materi kita kemarin. Bapak mau nanya, jika seandainya di kolom keterangan ini bapak mau membaca nama akun, tetapi nama akun di sini berdasarkan... Nomor akun, kira-kira rumus apa yang akan Bapak gunakan? Filog up, oke. Okay. Ada lagi yang lain? Ada tadi yang mengatakan if ada yang mengatakan filog up. Oke, okay. jadi menggunakan rumus apa? Kalau Anda membuat rumus kal apa rumus if maka Anda akan membuat if-nya sebanyak kolom ini, sebanyak berapa nomor akun ini. Sekitar 80 akun, 80 rumus terlalu panjang. Oke. Okay. Nah, sebagusnya kita di sini ada menggunakan fungsi VLOOKUP. Kira-kira di mana Bapak ketikkan rumus fungsi VLOOKUP itu? Kira-kira di mana Bapak tuliskan rumusnya? Ada yang bisa bantu Bapak di sel berapa? Oke, okay. kita anggap di sel 8 ya. Oke, okay. ada yang bisa bantu Bapak, rumusnya seperti apa? Oke, okay, sama dengan plookup oke okay. oke okay. oke okay, di -select A8 terus oh, koma atau titik koma terus oke okay. mulai dari silver A4 Sampai dengan Ini, terus Sampai sini Sampai sel C Oke, okay. terus Oke, okay. M4 Terus Titik koma Koma 2 Yang kita gunakan adalah akun yang berbahasa Indonesia oke okay, koma tiga terus titik koma false oke okay. tutup kurung enter oke okay. ketemu ya kita coba kita tes apakah sudah betul kita coba yang pertama apakah kita acak kayak random ya ke okay, jurnal umum kita coba masukkan oke okay, masuk kita coba lagi akun yang lain paling bawah. Oke, okay, masuk. Kita coba. Oke. Okay. Jadi kalau sudah seperti itu artinya bahwa rumus yang kita gunakan sudah betul. Oke. Okay. Kalau, kalau sudah betul, langkah selanjutnya apa? Kalau sudah betul. Langkah selanjutnya adalah, oke, okay, langkah selanjutnya ini kita copy ke bawah sampai selesai. Oke, okay, kita copy tarik ke bawah sampai dengan 140. Oke, okay, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, yang lain? Ya belum ya oke okay. yang lainnya Muhammad Alim gimana Muhammad Alim sudah paham sudah ya oke okay. Ega kamu diam baik sudah ya oke okay, baik Nopi Sahputri gimana sudah, sudah paham belum sudah, sudah. Raniqa Sudah dihidupkan itunya, mikrofonnya biar kedengaran. Oke, okay, terus sudah ya, Lydia. Intan, jangan bengong, sudah paham belum? Sudah ya, baik. Yang kemudian Michelle sudah paham. Muhammad Amir sudah paham sudah ya oke okay, baik oke okay, semua sudah paham ada lagi yang mau ditanyakan apa perlu bapak ulang cukup, cukup baik oke okay. nah setelah kita selesai membuat rumus pada kolom keterangan apakah kita perlu membuat rumus di kolom debit kredit atau yang lainnya kira-kira perlu nggak oke okay. Untuk jurnal umum, rumusnya cukup di kolom keterangan. Di kolom yang lain tidak perlu dibuatkan rumus lagi. Karena di sini kita hanya membaca nama-nama akun. Sementara nilai-nilai yang ada di debit dan kredit, kita ketik secara manual sesuai dengan bukti transaksi. Jelas ya? Jelas suara Bapak? Oke okay, kalau jelas Kita lanjut Nah setelah kita Membuat jurnal umum Tentunya pencatatan transaksi Yang ada di jurnal umum ini Pasti ada kaitannya dengan dengan Penjualan pembelian Betul ya Jika ada keterkaitan dengan Penjualan Penjualan itu bisa dilaksanakan secara kredit Bisa dilaksanakan secara tu, Tunai Jika penjualan dilaksanakan secara kredit maka ada kaitannya dengan buku bantu piutang. Oke, buku bantu piutang. Oke. Di sini ada kolom yang namanya buku bantu piutang. Oke. Nah, kira-kira di mana Bapak akan mengetikkan rumus untuk melihat siapa nama pelanggannya? Jika nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan Kira, kira rumusnya di mana Bapak ketikan? Halo? Oke, di C, C5, oke. Boleh nggak kalau di D5? Boleh ya? Oke. Kalau seandainya Bapak ketikan kita baca adalah nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan. kira-kira kita pakai rumus apa? kira-kira kita menggunakan rumus apa? oke rumus pil lookup. oke pil lookup. oke pitri a Halo, Fitriah. Bisa bantu Bapak mengetikkan rumusnya di sini, Pak? Bisa? Coba, Fitriah. Kira-kira apa yang Bapak ketikkan rumusnya? Coba, silakan. Sama dengan. Plookup. Sorry, Plookup. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Terus, oke. Okay. Novianti no bisa bantu, bisa bantu. Oke, okay. setelah pilok, apa-apa lagi yang mau Bapak lakukan? mengklik kode pelanggan ingat yang mau kita baca lihat nih look you lihat nilai yang mana gitu ya berarti nilai yang ada nanti di kode pelang pelanggan oke okay? oke okay. Depi Depi coba bantu bapak lanjutnya apa selanjutnya apa setelah kita klik di D4, selanjutnya apa lagi yang mau dilakukan untuk rumus piluk up ini hmm? oke okay, kayaknya si si asak mau ngomong coba bantu bapak atau si misel mungkin masih mau mau bantu bapak selanjutnya apa Kan sudah kita ketik sama dengan piluk up buka kurung d 4 kemudian titik koma langkah selanjutnya apa oke masuk ke master buku bantu terus oke dari dari sel berapa sampai mana A berapa? Oke, okay, a5 ya. A5 terus sampai, sampai? 6. 6 Oke, okay. boleh nggak sampai dengan D11? Nah, boleh ya. Nabila boleh. Nabila boleh. Sampai dengan D11 boleh ya, oke. Langkah selanjutnya Muhammad Amir, apa lagi F4 terus Koma Oke 2 Titik koma 0, Oke 0, kurung Oke, kita coba ya. Kita coba kita ambil salah satu. Ctrl C. escape, masuk ke jurnal buku bantu piutang. Kita masukkan di sini. Oke, sudah masuk Pirako digital. Oke. Sampai di sini paham? Yang yang lain. Paham ya. Oke. Si Fitriya tadi sudah paham belum? Sudah ya. Tamara gimana Tamara? Paham ya, tapi kamu kok nggak ada kameranya tuh dihidupkan tuh. Masih nyetir ya? Lagi nyetir kamu ya? Oh nggak, oke. Okay. Nah, setelah kita ketikan nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan, langkah selanjutnya apa? Apalagi kira-kira langkah selanjutnya Suheni Apalagi yang harus kita lakukan Suheni apalagi yang Oke okay. Kita belum, artinya belum Masuk ke Transaksi Apalagi yang harus kita lakukan Ada yang bisa bantu bapak Nita, bisa bantu Bapak Nita? Apalagi? Yaitu kita perhatikan Lihat di master buku bantu Piutang Di sini kan ada jumlah piutang ya Berarti kita harus mengisi saldo a, Saldo awal Mengisi saldo awal Piutang daripada Mirako Digital Nyambung? Ya Oke, kira-kira di mana kita mengetikkan rumusnya agar bisa terbaca? Di H9 yaitu saldo A, saldo awal. Piutang adalah bersaldo normal d de debit. Oke, kira-kira rumusnya apa? Di look up. Oke, di look up. Buka kurung, terus apa lagi? Apa? Iya, sel D 4 4, karena kita, berdasarkan kode pelang pelanggan Boleh enggak, Pak, berdasarkan D5 Mirako, boleh Tapi kalau kita Berdasarkan nama pelanggan maka nanti di master buku bantu, kita harus membloknya mulai dari nama pelanggan. Oke. Okay. Membloknya mulai dari nama pelang pelanggan. Artinya apa? Kita menggunakan dasar apa untuk membacanya? Kalau berdasarkan kode, maka di sini kita blok dari kode. Tapi kalau kita berdasarkan nama pelanggan, maka kita blok dari nama pelanggan. Gitu ya. Nyambung. Oke. Okay. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Kita di sini membaca saldo awal. Oke, sama dengan P lookup. Buka kurung Oke, di 4 titik koma. Master buku bantu. A5 sampai sampai di 11. Tujuannya apa sampai di 11? Kalau seandainya ada nama pelanggan baru. Oke, okay, kalau seandainya ada nama pelanggan baru, tinggal kita ketik saja di situ. Oke, okay, selanjutnya apa lagi? F4 kemudian titik koma 3. Oke, okay, 1 2 3 4 Bukan 3 ya, tapi 4 Lihat Di mana kita awal memblok Disitulah awal perhitungan kolom Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 Koma 4 Titik koma Kemudian pause Kemudian kita enter Mana dia, kok nggak muncul Oke, berarti rumusnya tadi P, look up Oke. Okay. Kita blok kemudian master buku bantu, kita blok mulai dari A5 sampai dengan D11, F4 titik koma kemudian 4 titik koma kemudian false kemudian enter. Oke, okay. di sini sudah muncul 104. Jelas ya? Tapi kalau Bapak ganti ini jadi C2, dia akan berubah secara otomatis. Sambung. Ega, Ega bagi dong makanannya. Enak bener, enak bener makan. enggak apa -apa. Gak apa, apa sambil makan nggak apa apa santai aja. Oke. Okay. Lapar ya, belum makan ya. Oke, okay. perhatikan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi kolom debit yaitu di mutasi piutang. Dan mutasi kredit, nah, ya. Terkadang Mirako Digital ID akan menambah piutangnya, dan terkadang akan mengurangi piu, piutang. Oke, okay. piutang berkurang di sebelah mana? Sebelah kredit atau sebelah debit? Oke, okay. okay, piutang berkurang di sebelah kredit, piutang bertambah di sebelah D, debit kira-kira sumber data yang ada di kolom debit dan kolom kredit kira-kira dari mana? Jurnal. Dari jur jurnal. Oke, okay. ini nanti akan akan ini ya. 6 menit lagi kita ulang lagi nanti, ulang ya. Karena kayaknya agak akan mati nih 6 menit lagi nih. Oke. Okay. Kita bersumber dari jurnal umum karena disinilah akan nanti yang kita ketik jika ada piutang baik itu piutang debit maupun piutang kredit. Oke, okay. selanjutnya kira-kira di kolom F 10 rumus apa yang harus kita gunakan? Oke, okay, perhatikan. Kode pelanggan di jurnal umum nanti akan kita ketikkan di kolom referensi. Akan kita ketikkan di kolom referensi. Oke. Okay. Jika di buku bantu piutang, di sebelah debit sumbernya bersumber dari jurnal umum, kira-kira rumus apa yang akan kita gunakan untuk bisa menghitung berapa jumlah piutang debit Miraco Digital, dan berapa piutang kredit dari Miraco Digital berdasarkan kode pelanggan? Kira-kira rumus apa yang akan kita gunakan? Gunakan rumus oke. IF yang lain ada yang ini, SUM IF. oke okay, maaf ya akan mengganggu sedikit ya oke okay, menggunakan sum ip oke okay, ada ya ada yang bisa bantu bapak Chelsea bisa bantu bapak menggunakan rumus sum ipnya kayak mana atau bapak mau nanya siapa yang bisa belum bisa ya boleh, silakan. sama dengan sum if. Oke. Okay. buka kurung. Oke. Okay. Oke, okay, jurnal umum. Di blok dari Oke, kita blok mulai dari kolom E8. Oke, karena di kolom referensi adalah kita akan mengetikkan kode pelanggan, kode pelanggan. Oke, mulai dari kolom E sampai dengan kolom G, kita blok sampai ke bawah sampai selesai, yaitu G140. Oke, kemudian kita tekan F4, kita kunci, kemudian titik koma lihat di sini ada kriterianya, oke ada kriteria ya, apa kriteria yang mau menjumlahkannya? Kita menjumlahkan berdasarkan nom, nom apa kode pelanggan, klik di kode pelanggan, jelas? Kemudian titik koma, lihat di sini ada ring kita mengetikan rumus di kolom D, debit, oke kita mengetikan rumus di kolom debit maka yang kita jumlahkan adalah Kolom debit yang ada di jurnal umum mulai dari F8 sampai dengan F140. Oke, okay. F8, pertingkat. Jika kita mulai memblok tadi mulai dari E8, maka F-nya juga harus F8, harus sejajar. Kalau kita akhiri dengan F140, maka di sini juga F-nya juga harus F140. Jika berbeda, maka hasilnya juga nanti akan kacau. Oke. Okay. Selanjutnya, tekan F4, kemudian tutup kurung, enter. Oke, okay, masih nol. Oke, okay, kenapa nol? Karena belum ada. Kita coba, kita cari piutang usaha 1003. Oke, okay, kita perhatikan 1003. Jurnal umum kita masukkan di sini akun piutang katakan ada transaksi piutang kita masukkan di kolom debit 10 juta ya 100 juta oke okay. kita masukkan kode pelanggan yaitu pro kode pelanggan C001 oke okay. di jurnal umum yaitu di kolom referensi harus sejajar ya dengan piutangnya ya harus sejajar kalau tidak sejajar nanti akan menjumlahkan yang ada di depannya Oke okay, kita masukkan Kita paste okay, CS001 Oke okay, kita coba cek Apakah 100 juta sudah masuk? Sudah masuk 100 juta Oke okay, jelas? Jelas apa jelas? Halo sudah paham belum? Oke okay. Mau bapak ulangi lagi? Oke okay, baik perhatikan Oke okay, perhatikan Oke okay, perhatikan ya Ini kita hapus dulu ya Ini kita hapus dulu Oke okay, perhatikan Data yang ada yang akan diisi di kolom debit pada buku Bantu Piutang adalah bersumber dari jurnal umum Oke okay, Dimana kode pelanggan dari Piutang ini akan kita ketikkan di jurnal umum pada kolom referensi. Maka yang kita jumlahkan adalah data piutang yang ada di kolom uh, sorry yang ada di jurnal umum yaitu di kolom debit dan kolom kredit. Oleh sebab itu maka di kolom debit ini kita menggunakan rumus sam if sama dengan sam if buka kurung lihat di sini ring, oke okay, ring ya dari mana aduh